Halo sobat rumah 21, selamat datang di apartemen Sultan yang ada di Jakarta Selatan. <tik> Sobat Room A21, The Veranda di Resort Apartment ini dibangun oleh dua developer ternama yaitu Nisi Tetsu dan juga Pulau Intan. Dua developer besar yang sudah mengerjakan banyak project yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Nah kalian bisa rasakan bagaimana mereka menyatukan sebuah apartemen Resort yang sangat mewah yang ada di Jakarta Selatan. Dan sekarang aku udah ada di area unit yang dua bedroom, aku mau review bagaimana sih unit mewah yang akan bisa dipakai oleh para bangsawan dan selebriti, ya, ikut aku nanti saat masuk kita langsung disambut dengan area dry kitchen dan juga di sebelah sana, Kemohon ikut aku di area dry kitchen ini nanti di sebelah sininya akan ada uh, wet kitchennya juga, nah kalau untuk ruangannya menurut aku ini cukup besar karena luasnya itu sekitar 99 square meter nah di sini itu dua bedroom dan juga ada satu kemewahan yang akan aku kasih tahu ke kalian keunggulan yang sangat indah yang ada di The Resort Apartment veranda ini area kamar tidur yang ada di The Veranda Resort Apartment nah menurut aku ruangan ini cukup luas dan juga kalian bisa lihat dari ceilingnya dari setiap kamarnya ini ceilingnya sangat tinggi jadi terkesan sangat luas hunian ini ya nah kita akan lanjut ke area master bedroomnya kalian pasti kan seperti apa interiornya pasti keren banget karena apartemen ini dibuat sebagai sebuah apartemen yang sangat mewah Aku udah ada di area master bedroom yang ada di unit 2BR di The Ferrandaris Apartment Nah kalian lihat ya ini dari depannya aja ini terkesan sangat mewah gitu ya Kayaknya benar-benar uh, para bangsawan yang akan tidur di sini coba ya kali-kali uh, Saya bisa merasakan Bagaimana menjadi seorang bangsawan yang tidur dan tinggal di sebuah kamar yang indah yang ada di The dari se ini ya Nah dari kamarnya ini nanti bisa, nih aku kasih tahu. Jadi ini ada cendela atau mungkin nanti akan dibuat balkon gitu Jadi kamar be master bedroomnya ini akan langsung mengakses ke balkonnya Nanti aku akan kasih tahu. Nah kalian bisa rasakan Rasa lega yang ada di area living room ini Kalau kita lihat ini sangat besar banget Juga langsung akses sama si dry kitchennya Dari sini kalian lihat ada mm, ornamen ornamen yang bisa dijadiin buat pajangan Di sebelah sini juga ada TV-nya Pajangan luas banget deh coba deh Kalian rasain deh Luas ya Keren gitu ya dan di living roomnya ini juga aksesnya langsung ke balkonnya juga Nanti kita akan kasih tahu deh gimana si balkon yang sangat mewah di The Veradariso Apartment ini ada di area tiga kamar tidur yang ada di The Resort Veranda ini nah luasnya itu 143 meter persegi seperti apa sih unitnya yuk kita masuk ke dalam Nah saat masuk kita disambut dengan ruang living room yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Menurut aku ini sangat sangat luas ya. Bisa dimanfaatkan e, macam-macam. Bisa buat ruang makan di sebelah sini. Di sini juga ada ruang makannya juga. Dan buat kalian mau bersantai bersama keluarga bisa di area sini. Nah di, dan di sini ada si pintu rahasia. Kalian pasti penasaran kan apa? Kalau lihat ini kayak tembok ya. Coba kita buka dulu ya. Tuh. ini adalah mad kitchen, uh, bisa di, mad room lah ibaratnya, jadi bisa diperuntukkan untuk uh, mungkin mesin cuci, buat nyuci-nyuci atau buat dimanfaatkan kamar pembantu nantinya bisa juga atau untuk dapur basahnya boleh juga ya. Juga kalian harus tahu ya, resort ini itu ada 3 parkmen towernya yaitu Seminyak, Jimbaran dan Ubud dan satunya lagi veranda suite yang akan dipergunakan untuk hotel. Yuk, kalian mau tahu nggak sih? E, aku mau kasih tahu kalian e, tiga kamarnya ada kamar yang keduanya itu dikonsepkan uh, karena lagi pandemi jadi dikonsepnya bisa untuk work from home gitu. kenapa work from home? karena kan sekarang banyak orang kerja di rumah gitu ya nah aku udah ada di area kamar keduanya yang bisa digunakan untuk ruang library bisa untuk work from home juga dan juga kalian nanti nanti ini itu akan uh, ada view view green gitu pokoknya temanya resort gitu loh kan dari nama apartemennya aja itu udah nama nama area yang ada di Bali udah pastilah ya dan juga ini ada si kamar ketiganya yuk yuk nah ini aku udah ada di area kamar tidur ketiga yang ada di tiga bedroom ini nah dan ceilingnya itu ya semuanya tuh tinggi gitu loh jadi walaupun ruangan yang uh, mungkin sekitar 4 atau 3 meter ini bisa terkesan lebih luas gitu loh Keren sih, kalian mau lihat gak sih? Ada juga kamar smart, jadi di sini tuh konsepnya Toto Neores gitu. Jadi, semuanya tuh sumpah smart, kamar mandinya smart. Yuk, kita lihat seperti apa jadi kayak kamar mandi yang ada di hotel. hotel jepang. datang di master bedroom yang ada di The Veranda Resort Apartment nah kamarnya ini kalian bisa lihat ya untuk ruang tidurnya itu sangat luas dan nanti itu saat bangun ini aku akan uh, mencontohkan kalian bagaimana kalau bangun tidur dengan pemandangan yang indah jadi kalian bisa berhayal ya ini kan tiduran begini terus uh, bangun, bangun tuh bangun-bangun tuh udah ada view gitu nanti ini bisa loh siapa tau punya balkon gitu kan terus kalian bisa lihat view gitu sambil um Megang kopi gini harusnya ya saya, uh, kayaknya indah banget. Nanti semuanya itu, semua view yang ada di apartment ini, setiap kamarnya itu view-nya bener-bener hijau dan kalian juga bisa mendapatkan langsung cahaya alami dan udara yang sangat segar, keren banget yuk! Nah aku mau kasih tahu ke kalian yang tadi aku bilang itu ada smart system seperti di hotel yang ada di Jepang, ayo ikut! Hai aku udah ada di kamar mandi sembarnya itu. Tuh kalian lihat say aku berdiri aja. Wah, udah udah sudah buka gitu ya, kalau usah pencet gitu. Nanti akan dikasih semi furnis, jadi udah dapat import marble, udah dapat total neorasnya juga, dan juga yang paling keren di sini, ayo kalian lihat. Di sini akan ada eh uh, si sistem yang bisa bikin untuk panas bisa dingin bisa anget yang bisa menyusut jadi enggak usah dipencet-pencet jadi kita masih kalian kalau ke toilet biasa dia seset gitu oh, nanti dia bisa bela sendirinya pakai touchscreen jadi kalau buat kalian yang pagi-pagi aduh rasanya dingin gitu kan langsung pakai si dry kitchen. si dry toilet. Uh, kita masuk lagi ke area living room. Aku mau Buat kalian mungkin yang, ah kak bagi aku 3 bedroom itu kurang, kurang luas gitu loh. Karena kan mungkin uh, mau family ya, tinggal di sini nanti aku kasih Ada keren banget, ayo ayo. Tuh kalian lihat dari sini ya, ya. Lihat ya, lihat sama aku. Itu luas banget living roomnya. Tuh, bayang gak sih bisa dimanfaatkan buat apa aja. Ini interiornya bisa kalian tentukan nantinya dan juga apartemen ini semi furnish sayang yuk kita lihat Hai para Sultan kalau kata kalian tiga bedroom itu tidak cukup untuk hunian kalian kita siapin master bedroom lainnya Nah kalian tahu nggak sih aku akan menunjukkan kemewahan bukan selat bukan sihir keren ya kalian tuh tinggal mencet saya. Nah jadi ini nanti bisa kalian fungsikan untuk ee, para sultan yang mungkin kekurangan luas gitu biar lebih luas kayak penthouse lah ya ini yang dibilang katanya si unit Apartment resort yang ada di Jakarta Selatan yang diperuntukkan untuk para bangsawan. Kalian kain kebaya nggak sih dua unit 3 bedroom dan 2 bedroom bisa dijadiin satu dan juga untuk yang nanti ngambilnya ee, sebesar penthouse ini mungkin. Akan dapat akses private lift-nya langsung. Yuk, kalian bisa nggak sih bayangin kelegaannya gila. Ini rumah gue, anggap aja rumah gue. Dan untuk para sultan yang ingin tinggal di The Veranda dari Apartment ini, kalian akan diberikan fasilitas seperti swimming pool, outdoor swimming pool, indoor swimming pool juga ada jacuzzi, ada sauna dan juga kolam renangnya itu sekitar 60 meter, ngop-ngop nggak -ngop tuh kalian kalau misalnya berenang di The Veranda ini, dan juga nanti akan ada mini golf, ada golf virtualnya juga ada waterfall. Nah, kalian pasti nggak akan pernah temukan di tempat lain, kan? Kalian pasti bener benar ngerasain hawa-hawa Bali deh kayaknya, karena konsepnya benar bener resort gitu loh. Kalian pokoknya tenang deh tinggal di sini. Untuk strategi lokasinya, lokasinya ini ada di area Lebak Bulus, 5 menit ke tol Jor dan juga 8 menit kalian bisa langsung akses ke pondok indah mall dan hanya 35 menit saja kalian udah bisa ke bandara Soekarno-Hatta dan juga di sini 5 menit aja kalau udah nyampe ke MRT di Lebak Bulus dan juga Jangan lupa untuk para sultan yang ingin datang ke sini kalian bisa kontak agent di room A21.com dan juga jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel room A21. Kalian bisa mendapatkan informasi yang sangat update seputar properti di Jabodetabek. Salam properti.